Secara historis, guru dari Kiai Haji Hashim Ash'ari bernama Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura memerintahkan seorang Kiai bernama Kiai Asad membawakan tasbih dan tongkat untuk diserahkan kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari. Hubungan spiritual antara murid dan guru ini sangat kuat. Hanya dengan mendapatkan isyarat tongkat dan tasbih Kiai Haji Hashim Ash'ari mengambil kesimpulan bahawa ini adalah perintah untuk mendirikan jama'iyah Organisasi yang menjadi wadah dan tempat para ulama khususnya di negeri Indonesia ini Dengan manhaj tawassut moderat dan ini perintah Allah, wajalnaku umat wasata. Kami jadikan kalian umat yang moderat kata Allah Sufana wa Taala dalam Al Quran Al Kerim. Maka muncullah dua tokoh. Yang pertama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini dua orang Kiai besar, Kiai Haji Hashim Ashari dan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hashim Ashari dalam biografi pendidikan beliau, beliau lahir pada tahun 1871 Masehi di Jombang, wafat pada tahun 1947. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama dengan Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1947 Masehi, tepatnya pada tanggal 31 Januari. Beliau ketika mendirikan Nahdlatul Ulama lewat solat istikharah. Jadi bukan sekedar mendirikan tapi juga di situ beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan restu dari guru beliau, Kiai Haji Kholim Bangkalan Madura. Setelah itu beliau musyawarah dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka keduanya berinisiatif mendirikan organisasi yang bernama Mahdatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama kemudian mulailah Kiai Hashim Ash'ari ini seorang ulama besar saya punya beberapa karya ilmiah beliau kitab-kitab asli beliau saya miliki Alhamdulillah dan itu saya mengkaji saya temukan beliau ini adalah sosok ulama yang sangat alim, ulama yang sangat berfikir moderat, ulama yang sangat berfikir melewati peradaban di masanya. Bahkan untuk membuat logo Nahdlatul Ulama itu pun lewat solat istiqarah. Bukan sembarangan ini logo Nahdlatul Ulama. Ada seorang kiai. Yang menulis dan menggambar logo Nahdlatul Ulama bernama Kiyai Haji Ridwan Abdullah. Selain beliau seorang kiyai, beliau juga seorang pelukis. Beliau yang diberikan wewenang untuk menggambar logo Nahdlatul Ulama. Kalau kita perhatikan dari logo Nahdlatul Ulama, di situ ada sembilan bintang. Bintang yang paling besar yang posisinya di atas itu melambangkan sosok nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah bintang yang sesungguhnya di alam dunia ini. Beliaulah bintang yang akan menjadi pemimpin di yaumil kiamah. Beliaulah bintangnya para nabi. Beliaulah bintangnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya ditempatkan bintang yang paling besar yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian di samping kanan dan kiri bintang yang paling besar itu ada dua bintang di sisi kanan dua bintang di sisi kiri itu melambangkan al khulafa ar rasyidin alaikum bisunnati wasunnati khulafair rasyidin hadis diriwayatkan oleh al imam nawawi yang lahir 631 hijriah wafat 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al di samping kanan ada Sayyidina Ubaqa, Sayyidina Umar, di samping kirinya bintang tersebut ada Sayyidina Utsman bin Affan dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu makna bintang empat yang ada di antara bintang yang paling besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bintang yang ada di bawah itu jumlahnya juga empat. Itu maknanya Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berada di bawah empat mazhab Vicky. Di dalam ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu laka, masyarakat, ada empat mazhab yang membahas tentang ritual ibadah kita, tentang ibadah mu'amalah, munakaha, mu'akabah tentang ritual ibadah secara vertikal dan horizontal mu'amalah, hubungan sosial Munakah, pernikahan, mu'akabah tentang hukum pidana perdata Islam menggunakan empat mazhab yang masih eksis makanya ditempatkan empat bintang di bawahnya mazhab yang pertama yaitu mazhab al-hanafiyah yang didirikan oleh seorang ulama berkebangsaan Iraq bernama Al-Imam Abu Hanifatah nama aslinya Numan bin Thabit bin Zawta lahir pada tahun 80 Hijriah wafat pada tahun 150 Hijriah dan mazhab ini masih eksis sampai saat ini kemudian yang kedua mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas An yang lahir pada tahun 93 Hijriah wafat 179 Hijriah lahir di kota Madinatul Munawwarah dan wafat di kota Madinatul Munawwarah. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'iyah yang mayoritas di Nusantara ini menganut mazhab Syafi'iyah. Sejak abad ke-7 sebagaimana tercatat di dalam kitab Ar-Rihlah oleh Ibnu Batuta seorang traveler asal maghrib Maroko yang sampai ke Samudra Pasai tapi kalau sejarah Maluku Utara ada beberapa teori yang menyatakan Islam sudah ada sejak lama seperti disebutkan yang membawa ajaran Islam ke bumi ternate yaitu Al-Imam Jafar As-Saudiq al yang pada masa Al-Qurnu As-Sadis al abad ke-6 Hijriah Kemudian mazhab yang Imam Syafi'i inilah yang menjadi rujukan Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim Ash'ari punya kitab berjudul Risalatu Ahli Sunnati Wal Jama'ah menyatakan bahawa figih yang digunakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu figih yang dirujuk dan bereferensi kepada figih syafi'i. Itu pernyataan. Kiyai Haji Hashif Ash'ari di dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnati Wal Jamaah Beliau Imam Syafi'i Lahir pada tahun 150 Hijriah Wafat pada tahun 204 Hijriah Kemudian yang terakhir Yaitu Madhab Hambali Yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Di Baghdad Di Irak. Adapun Imam Syafi'i lahir di Gaza Di Palestina Wafat di Kairo Mesir Imam Ahmad bin Hanbal yang mendirikan mazhab Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah wafat pada tahun 241 Hijriah itulah maksud empat bintang yang ada di bawah yaitu mengikuti empat mazhab figi yang sampai saat ini masih eksis ada seorang sufi bernama al-imam Abdul Wahab al yang lahir tahun 898 Hijriah wafat 973 Hijriah di dalam kitabnya Al-Mizanul Al Qubro mengatakan madhab yang eksis di akhir zaman diantaranya adalah mazhab Hanafiyah setelah itu muncullah Imam Mahdi Imam Mahdi lah menjadi tokoh yang menyatukan seluruh madhab di zaman tersebut kita mengikuti satu mazhab yaitu mazhab Al-Imam Mahdi alaihi salam kemudian kalau dijumlahkan yang di atas lima bintang, yang di bawah empat bintang maka jumlahnya adalah sembilan bintang itu mengisyaratkan yang membawa agama Islam ke Nusantara khususnya di pulau Jawa adalah wali Songo sembilan para wali yang sangat terkenal nah di dalam kitab karya Doktor Al Ja'fari tentang wali sembilan awliya'i tis'ah fi syarkil ba'id judul daripada kitab tersebut mengatakan bahawa wali yang sembilan ini mereka berasal dari keturunan as-sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Thani seorang sayyid yang berasal dari negeri Hadramaut, hijrah ke India beliau berdakwah di India dari situlah anak turunan beliau berkembang dan juga hijrah ke Nusantara membawa Islam sehingga para wali songo seluruhnya dalam satu teori berasal dari anak turunan Abdul Malik Al-Muhajir Thani Abdul Malik Al-Muhajir Thani nasabnya bersambung kepada Al-Imam Ubaidillah Al-Imam Ubaidillah ayahnya bernama Imam Ahmad Al-Muhajir ayah Ahmad Al-Muhajir bernama Isa Arumi Isa Arumi ayahnya bernama Muhammad An-Najib. Muhammad An-Najib ayahnya bernama Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya bernama Al-Imam Ja'far Al Sadiq. Al-Imam Ja'far Al Sadiq ayahnya bernama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya bernama Al-Imam Ali Zainal Al-Imam Ali Zainal ayahnya bernama Al-Imam Husain. Al Imam Hussein ayahnya bernama Al Imam Ali bin Abi Thalib dan istri Imam Ali bin Abi Thalib tidak lain adalah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatu Fatimatu Zahra al-Batul alaihi Jadi luar biasa. Lambang punya nilai filosofi. Kemudian kita perhatikan ada tali yang mengelilingi bumi. Artinya, Nahdlatul Ulama hadir sebagai organisasi yang menyatukan seluruh seluruh penduduk negeri Indonesia. Akhirnya disimbolkan dengan tali. Di bawah tali ada dua yang terjurur kanan dan kiri. Yang maknanya hablum minallah, wahablum minannas. Seseorang jika ingin mencapai maqam seorang hamba yang hakiki, dia harus baik secara spiritual, hablum minallah dan juga baik secara sosial, hablum minannas. Dan di tengah-tengah tulisan tersebut, situ ada gambar bumi, ada peta Indonesia. Itu artinya Nahdlatul Ulama didirikan di Indonesia dan tulisan Nahdlatul Ulama mengelilingi bumi artinya sang pendiri Nahdlatul Ulama punya harapan besar organisasi Nahdlatul Ulama suatu saat akan mendunia suatu saat akan memberikan manfaat secara internasional Nahdlatul Ulama kita lihat Kiai yang menggambar lambang tersebut beliau beristikharah meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Qiyai Hashim Ash'ari tidak diragukan lagi beliau sosok ulama yang nasionalis kita sering mendengar kalimat hubbul waton minal iman cinta tanah air sebagian daripada iman, itu kalimat beliau yang sampaikan dan perlu diketahui kalimat ini bukan hanya lewat kiai Hashim Ash'ari tapi kalau kita membaca kitab-kitab tafsir para ulama salaf terdahulu seperti Al-Limam Fakhrudin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatiful Ghaib yang lahir pada tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah juga kalau kita melihat kitab tafsirnya Limamul Qurtubi al Andalusi yang lahir pada tahun 600 Hijriah wafat 671 Hijriah juga kita melihat kitab tafsirnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan yang lahir pada tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah juga kita melihat kitab tafsirnya Al Hafiz Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir yang lahir pada tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah juga kita melihat kitab tafsirnya Al Imam Al Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah wafat 911 Hijriah ada satu ayat yang mereka tafsirkan dengan kesimpulan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Jadi hakikatnya Islamlah agama yang mengajarkan tentang cinta terhadap tanah air. Maka ini sudah baku, sudah finish. Pancasila secara substansial itu memiliki nilai-nilai ajaran Islam tidak ada yang bertentangan mulai dari sila ke satu, sampai sila ke lima Kiai Haji beliau yang saya nyatakan di prolog tadi orang yang hidup di zaman dahulu wafat pada tahun 1947 Masehi namun pemikirannya modern, pemikirannya ke depan. Pemikirannya lintas masa, lintas zaman. Saya baca kitab beliau tu ahli sunnati wal jama'ah beliau menyatakan karena beliau ini punya guru bukan hanya di Indonesia beliau setelah menimba ilmu di Indonesia, di tanya Jawa beliau berangkat ke Makkah al-Mukarramah beliau berguru kepada ulama-ulama kaliber dunia di zamannya kalau kita sedang mendengar ulama bernama Sheikh Nawawi al-Banteni itu salah satu guru beliau yang asli orang Banten hijrah ke Makkah menjadi ulama besar di kota Makkah di zaman dahulu, ulama-ulama asal Nusantara mereka menjadi ulama besar di kota Makkah Al-Mukarramah ada juga bernama al Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Minangkabawi nisbat kepada Minang Minangkabau. itu salah satu guru beliau yang ada di Makkah ada juga guru beliau bernama al Mahfud Atir Masih Pacitan yang sudah mengaji guru besar di kota Makkah Ada juga guru beliau bernama As-Sayyid Abbas Al-Maliki. Guru beliau bernama As-Sayyid Alwi As-Saqaf. Guru beliau bernama Asy-Syeikh Daghestani. Guru beliau bernama As-Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Habshi, kakak dari pengarang kitab Maulid Simtud Durr yaitu Al-Habib Al-Arif Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Inilah beberapa guru beliau masih banyak dari guru beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Artinya beliau bukan ulama kelas nasional, tidak. Beliau ini ulama internasional. Dengan kepakaran beliau. Ada kisah menarik. Apalagi tadi disampaikan, mau diadakan haulnya guru tua. Al-Hadid Idrus bin Salim al-Jufri. Perlu diketahui, ajaran yang dibawa oleh jama'iyyatu nahdlatul ulama' dengan ajaran yang dibawa oleh guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri juga ajaran yang dibawa oleh mufti-mufti kesultanan yang ada di Maluku Utara semuanya berada di satu khidtoh yang sama di satu manhaj yang sama di satu akidah yang sama di satu fiqi yang sama di satu tarikah yang sama perlu diketahui para ulama ini punya peran besar atas Merdekanya Republik Indonesia Dan berdirinya Republik Indonesia Bendera Merah Putih Itu disebutkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengirim surat Kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari Di awal-awal Merdekanya bangsa Indonesia Pada waktu itu terjadi musyawarah menentukan bendera Republik Indonesia ternyata Guru Tua mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari yang isinya mengusulkan bahwa bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih kemudian Kiai Hashim Ash'ari menerima saran tersebut yang ditulis oleh Guru Tua dan disampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan diaminkan keinginan tersebut, dan dipilih bendera merah putih, sebagai bendera Republik Indonesia, usulannya dari ulama, dari guru tua, makanya ini subhanallah, ada korelasi, selain, dibuat acara, iya nahdlatul ulama, ternyata tidak lama lagi dibuat haul guru tua, antara nahdlatul ulama dengan guru tua, punya hubungan historis yang sangat kuat, inilah yang tertulis dalam syairnya Guru Tua Kullu laha romzu izzin wa romzu setiap bangsa memiliki bendera kemuliaan, simbol kebesaran simbol keagungan dan simbol ke keagungan negara Republik Indonesia adalah bendera sang pusaka merah dan putih itu syairnya guru tua. Dari mana guru tua mengusulkan bendera merah putih dari dua hal. Daulah terakhir daulah Utsmania yang ada di Turki mereka memiliki bendera merah putih. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa nanti kerajaan umatku. Akan sampai di paling timur dan paling baratnya bumi, dan kerajaan umatku akan diberikan dua pusaka. Pusaka yang pertama adalah Al-Hamra wal yaitu pusaka merah putih, kata Nabi Muhammad SAW. Beberapa guru kami yang studi di Al-Azhar, Kairo, Mesir, di antara pakar tafsir dan pakar syuruh al-hadif yang ahli di dalam ilmu hadis ketika mengsyarahkan mengomentari hadis tersebut beliau seorang ulama asal Mesir mengatakan hadis ini merah putih yang dimaksudkan adalah Indonesia adalah Republik Indonesia itu pernyataan seorang ulama besar di Mesir ketika menjelaskan tentang makna hadis saya diberikan dua pusaka alhamra' Wal yaitu pusaka merah dan putih nah, ini secara historis kemudian yang paling penting sekarang ajaran yang dibawa oleh pendiri Nahdlatul ulama adalah ahlu sunnati wal jama'ah ahlu sunnati wal jama'ah yang dimaksud oleh Qai Haji Hasim Ash'ari yang pertama adalah akidah ilmu iman Ilmu Tauhid, ilmu Kalam, ilmu Usulidin berkaitan tentang kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi satu bidang ilmu namanya ilmu Tauhid. Kata Kiyai Hashim Ashari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang namanya Ahli Sunnati Wal Jamaah harus mengikuti pemahaman akidah dua tokoh ulama besar. Yang pertama Abul Hasan al Ashari yang lahir pada tahun 260 Hijriah wafat pada tahun 324 Hijriah dalam kitab beliau yang beliau tulis berjudul al Ibana fi Usul Dianah. Kemudian yang kedua al Imam Muhammad bin Muhammad al Matudiyah as Samarkandi terkenal dengan nama al Imam Abu Mansur yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Kemudian yang ketiga namanya Al-imam Ahmad bin Muhammad At-Tuhawi Yang lahir pada tahun 238 Hijriah Wafat pada tahun 321 Hijriah Ilmu akidah Yang dimaksudkan oleh Kiai Hashim Ash'ari Sebagai ahli sunnah wal jamaah Jika akidah kita Mengikuti tiga imam tadi Terutama Abdul Hasan Ash'ari Yang mayoritas dianut oleh Indonesia, Malaysia Brunei dan Asia khususnya. Kalau kita temukan terminologi tentang para imam disebut dengan ashairah. Akidah guru tua Habib Idrus juga mengikuti akidah ashairah. Akidahnya Kiai Hasim Ashari dan Kiai Kiai lainnya yang ada di Pulau Jawa juga berakidah ashairah. Itu yang dimaksudkan oleh Al Habib Abdullah Al haddad Kun fi fa huwa fi wal -kufri. jadilah kalian berakidah karena dia adalah jalan yang murni dan bersih terbebas dari penyimpangan dan kesesatan kalau akidah asyariah kita amalkan tawasud. ini dakwah yang bisa sampai ke negeri Indonesia tidak lewat peperangan tidak lewat penindasan tapi lewat akhlakul karimah kenapa para dai terdahulu berhasil dalam dakwanya karena mereka berakidahkan asyariah yang tidak gulu, tidak ekstrim dalam pemikiran islamnya dan juga tidak tafrid, tidak teledor di dalam pemahamannya ini yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah ada seorang ulama kota Zabid bernama syekh muhammad murtoda Zabidi, pengarang kitab ithaf sadatil mutlaqid Ketika mengucapkan kitab Imam Ghazali kehakim ulumuddin, beliau mengatakan, "Iza utileh ahlu sunnati wal Jamaah fal muradubihi al ashairah wal maturihi." Kalau dijelaskan, siapa sih ahlu sunnah wal Jamaah? Maka yang dimaksud mereka adalah pengikut ashairah dan maturihi. Itu pernyataan Syekh Muhammad Murtoh Dazabidi. Juga dalam hasyah Tanthawi to menyebutkan al muradu bil hum sunnah abul hasan al jika yang dimaksud mereka ulama ahli sunnah wal jamaah mereka yang dimaksud adalah pengikut abul hasan al ashari bahkan di dalam kitab tobaqat ushafiyatul kubro karya al-imam tajur subki yang lahir pada tahun 700 Hijriah, abad ke-7 Hijriah Wafat pada tahun 797 Hijriah Punya kitab namanya Tawbakatul Syafi'iyatul Kubra Mengutip ucapan seorang ulama syafi'iyah Bernama Abu Ishaq As sayyirazi Yang lahir pada tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah Beliau mengatakan Imam Ahli Sunnah Abu'l Hasan Al-Ash'ari Imamnya Ahli Sunnah Adalah Abu Hasan Al-Ash'ari Wa ashabi Syafi'i ala madhhabihi. Secara umum pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Asy'ari dari sisi akidahnya. Wa madhhabuhu madhhab Ahlul Had dan mazhab inilah mazhab yang berada di atas kebenaran. Itu pernyataan Al-Imam Abu Ishaq As-Sairazi rahimahullah. Kemudian secara fikih tadi secara akidah Fiqih yang ditetapkan oleh Kyai Haji Hashim Ashari adalah fiqih Mazhab Syafi'i. Mazhab syafi'i inilah fiqih yang digunakan ratusan tahun yang lalu di tanah Jawa khususnya dan secara umum di seluruh Nusantara yang didirikan oleh Alim Syafi'i. Kitab yang beliau susun di antaranya kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Itulah karya ilmiah. Alim Imam Syafi'i. Dari para Imam inilah kita disuruh mengikut satu mazhab dengan tujuan hikmah. Di zaman Kiai Hasim Ashari diceritakan oleh guru-guru kami, kalau ada orang asal Nusantara berangkat belajar ke kota Makkah, maka mereka akan bertanya min aynajitum, kalian berasal dari mana? Dijawab dari Jawa para ulama yang ada di kota Makkah mereka paham betul bahawa Nusantara mayoritas menganut mazhab syafi'i dia katakan begini kepada penuntut ilmu tersebut engkau belajar kepada guru yang bermazhab syafi'i jangan belajar kepada guru yang bermazhab maliki hambali, hanafi bukan berarti mazhab yang lain salah, tidak tapi para guru terdahulu mereka punya al-hikmah, kebijaksanaan dikhawatirkan ketika belajar di luar negeri membawa mazhab yang berbeda sampai kembali ke tanah air yang dimunculkan adalah masalah pertentangan dan itu terjadi di zaman kita saat ini sekolah di luar ambil mazhab yang ada di luar bawa ke Indonesia harus memaksakan orang Indonesia mengikuti mazhab yang ada di luar maka terjadilah masalah yang terjadi di zaman saat ini, karena kurang bijaksana beda dengan ulama terdahulu mereka sangat bijaksana engkau Indonesia, belajar Syafi'i engkau Malaysia, belajar Syafi'i engkau Brunei, belajar Syafi'i engkau Afrika, belajar Maliki engkau India, belajar Hanafi sehingga pulang tidak menjadi masalah dan tidak membuat kontradiktif di dalam praktek ibadah yang sudah ada turun-temurun sejak dahulu, yaitu mengikuti mazhab Syafi'i. Ibn Taimiyah punya kitab namanya Al-Musawwada Fi Usul-Din atau Al-Musawwada Fi Ilmi Usul-Figih ada seorang ulama mazhab Hanbali namanya Abu Ya'la Abu Ya'la ini seorang godi yang ada di Irak datang seorang penuntut ilmu ingin belajar kepada Abu Ya'lah Abu Ya'lah terkenal sebagai ulama besar mazhab Hambali. kemudian Abu Ya'lah bertanya wahai pemuda engkau mau belajar kepada saya? iya, kata pemuda tersebut saya ingin pindah mazhab, kata pemuda tersebut Abu Ya'lah bertanya engkau sebelumnya mazhab apa? dia katakan saya mazhab syafi'i tinggal di mana? saya tinggal di sini, di sini, di sini dijelaskan satu per satu apa kata Abu Ya'lah? Ada baiknya engkau jangan belajar kepada saya yang bermazhab hambali. Kenapa? Karena engkau tinggal di tempat yang mayoritas bermazhab syafi'i. Seandainya engkau belajar kepada saya mazhab hambali, engkau kembali ke tanah airmu, pasti tidak ada orang yang belajar kepadamu. Karena mereka mengikuti mazhab yang sudah ada sejak dahulu di situ. Atau yang kedua, engkau datang justru memberikan polemik terhadap masyarakat karena akan berbeda cara ibadahnya, akan berbeda cara pandangannya. Maka yang terjadi adalah masalah. Maka selayaknya engkau tetap belajar kepada mazhab Syafi'i. Ini yang namanya bijaksana. Saat ini kita kehilangan sosok-sosok seperti ini. Ini secara fikih. Kemudian yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membawa yang namanya tariqah Tarekat. Beliau ini banyak memiliki tarekat. Tarekat inilah yang membawa ajaran Islam lewat hati masuk ke hati, yang membawa ajaran Islam lewat akhlak yang mulia, yang membawa ajaran Islam lewat sosial, lewat interaksi sosial, lewat kebaikan dan lain sebagainya. Karena bertariqah. Ada satu hadis disampaikan oleh Imam Tobroni. Yang lahir pada tahun 260 hijriah, wafat pada tahun 360 hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna syariat jat ala tiga ratus enam puluh tariqah, masalakah had tariqah minha illa najah. Syariatku akan datang dengan 360 tariqah. Siapa yang menempuh satu tariqah daripadanya? Dia akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW Sekarang tariqah yang tercatat di dalam lahdatul ulama Ada 300 tariqah Nabi sudah menyatakan Ada tariqah 360 tariqah, kata Nabi Muhammad SAW Tariqah yang digunakan oleh kiai Haji Hashim Ash'ari Yaitu tariqah Qadiriyah dan tariqah Naksabandiyah Yang beliau dapat dari guru beliau Yaitu Al-Imam al al Syekh Mahfud Al-Termasyi, Syekh Mahfud Al-Termasyi mendapatkan tariqah tersebut dari guru beliau, Syekh Nawawi Al-Bantini, Syekh Nawawi Al-Bantini mendapatkan tariqah tersebut dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Sambasi, Syekh Ahmad Ham Sambasi inilah yang menyatukan dua tariqah, tariqah Gadiriyah dan tariqah Naksyabandiyah, beliau yang menyatukan dua tariqah tersebut. Cara yang dianjurkan oleh Kiai Hasyim Ash'ari mengikuti pemikiran tasawufnya Imam Ghazali. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Minhajul Abidin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah, pengarang kitab Mukashafatil Qulub Al Mukharraf ila Hadratil al 'Alamil Ghaib, kata Kiai Haji Hasyim Ash'ari, kita bertasawuf ikutilah tasawufnya Al Imam Al Ghazali yang tawasud, yang moderat, yang membawa tasawuf akhlaki tasawuf berubah karakter manusia menjadi manusia-manusia yang baik. Tarikhoh yang kedua, tarikhoh Saziliyah, yang didirikan oleh Al Imam Abu Hasan Al Sazili yang lahir pada tahun 571 Hijriah wafat 656 Hijriah Al-Imam Gozali lahir pada tahun 450 Hijriah wafat pada tahun 505 Hijriah inilah ajaran asas Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Qiyai Haji Hashim Al-Ash'ari atau Qiyai Haji Hashim Ash'ari dan Qiyai Haji Wahab Hasbullah Qiyai Haji Khalil Bangkalan. Dan kiai-kiai besar lainnya yang mereka selaras dengan ajaran Ahli Sunnati Wal Jamaah.